SMK Negeri 4 Pekalongan merupakan salah satu dari empat sekolah kejuruan negeri yang ada di Kota Pekalongan yang siap mencetak para teknoprener untuk berhasil di masa depan. SMK Negeri 4 Pekalongan beralamat di Jalan Teknopolitan Nomor 1, Kelurahan Kuripan, Yosorjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. SMK Negeri 4 Pekalongan berdiri pada tahun 2012 dengan dua kompetensi keahlian yaitu agribisnis perikanan dan teknik transmisi tenaga listrik seiring berjalannya waktu pada tahun 2014 SMK Negeri 4 Pekalongan membuka satu kompetensi keahlian baru yaitu teknik pengelasan dan pada tahun 2017 berkembang menjadi empat kompetensi keahlian yaitu agribisnis perikanan air tawar teknik jaringan tenaga listrik Teknik instalasi tenaga listrik Dan teknik pengelasan Pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 4 Pekalongan Berjumlah 72 orang Terdiri dari 53 guru dan 19 tenaga kependidikan Sarana dan prasarana yang tersedia di SMK Negeri 4 Pekalongan Meliputi ruang kelas Ruang laboratorium Perpustakaan Lapangan sekolah area parkir, kantin, koperasi kamar mandi, dan ruang bengkel masing-masing kompetensi keahlian. Sementara itu, beberapa prestasi dalam berbagai bidang telah diraih oleh peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan diantaranya di bidang olahraga dalam kejuaraan daerah, meliputi juara satu Pencak Silat Putra, juara 2 Lempar Cakram Putra, juara tiga, bulu tangkis putra, dan masih banyak prestasi lainnya. Sebagai sekolah kejuruan yang mengembangkan keahlian untuk menunjang karir di masa depan, SMK Negeri 4 Pekalongan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktek kerja lapangan di perusahaan-perusahaan terbaik dari dalam maupun luar kota. Selain itu, dalam dunia industri, SMK Negeri 4 Pekalongan melalui PKK atau Bursa Kerja Khusus juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan terbaik sebagai penyalur tenaga kerja yang sangat menunjang jenjang karir peserta didik. SMK Negeri 4 Pekalongan juga memfasilitasi peserta didik di luar bidang akademik dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstra kurikuler yang terdapat di SMK Negeri 4 Pekalongan antara lain pramuka, PMR, voli, pencak silat, futsal, musik, gambar, dan rebana. Peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi dalam kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Sebagai sekolah kejuruan yang mencetak peserta didik siap kerja di dunia industri, SMK Negeri 4 Pekalongan juga membangun karakter dan kedisiplinan peserta didik melalui Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Kegiatan PPK dilaksanakan selama satu bulan bekerjasama dengan Kodim 0710. Oh oh oh